USD/CAD bullish, hati-hati aksi lanjutan. Harga USD/CAD kembali melakukan fase tertahan, dan bias harian pergerakan USD/CAD terlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD/CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.26334, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.25866. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212